saya telepon Allah dulu sekarang ya nah, Allah. kita ikut ya. hari ketujuh itu kan di dalam Alkitab ingatlah dan kuduskanlah hari sabat hari ketujuh di dalam di dalam apa penciptaan itu hari pertama Tuhan menciptakan apa apa Tuhan menciptakan apa terang kan cakrawala ya. kan Kenapa Tuhan menciptakan terang sedangkan matahari belum ada ayo iya kan matahari baru ada di hari keempat nah kenapa coba karena aku mau nanya oh, iya. saya telepon Allah dulu sekarang ya sama <laughs> <Malah. laughs> <laughs> Jadi loh bu, banyak jaringan, jaringan parah ini ke surga. kasih tahu ya bu, banyak ayat di Alkitab yang bertentangan dengan uh, sains. Salah satunya yaitu Kitab Kejadian. Mana mungkin ya terang itu ada sementara Matahari belum diciptakan? Kan pada mulanya gelap gulita, lalu diciptakanlah terang, ya kan? Maka jadilah terang itu. Lalu, pada hari keempat diciptakan matahari. Harusnya matahari dulu, baru terang. Itu terus, kalau di Al-Quran, bu, yang taruh. itu yang salah. Itu yang, yang salah, yang salah penulisnya berarti ya. yang oh, salahnya penulisnya makanya berarti betul apa yang dikatakan Alquran ya, Kawin luling lagi nayak tubun alkitab babi aydihim, thoma yakulunah hagamin ayangilah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. <tose> <tose> <tose> Ada apa? Ada apa?